Oke pada video kali ini kita akan mempelajari sebuah fitur baru Yaitu Elementor Generator Langsung saja kita praktekkan sebelumnya Mari kita aktifkan project kita Elementor diaktifkan kemudian plugin kita diaktifkan juga nah mari kita pergi ke halaman editor elementor oke setelah itu kembali ke project kita pilih terpati api dan klik elementor widget kemudian kita klik add new elementor widget kita isi bidang yang diperlukan names diisi dengan nama misal story label listori kemudian ikon kita pilih mana yang sesuai kategori kita pilih kategorinya basic saja biar berada pada posisi atas di generator auto dan copy to custom code on dan kemudian kita klik save change oke okay. dan klik edit kita refresh halaman Elementor nah wikit kita telah hadir sekarang kita akan menyisipkan opsi widget. Misal, ke opsi widget untuk tab harus diawali dengan start section. Misal, tab. 1 Elemennya, misalnya warna-warna kita simpan. Nah, mari kita lihat hasilnya. Oke, okay. jika kita ingin menambahkan tab lagi, maka harus ditutup dengan End Section. dan kita mulai lagi dengan tipe start section misal dua. kita tambah lagi misalnya tipe number font size simpan jadi start section input option harus diakhiri dengan end section kemudian diulang lagi dengan start section option lagi untuk terakhir tidak perlu ditutup karena otomatis seperti ini Star section Start section untuk door tab, end section, start section. Kalau tiga tab, start section, end section, start section, end section, dan start section. Oke, kita simpan. Mari kita coba ini satu tab. satu, dua, kita ganti labelnya, step dua. Dua, satu. Oke, nah bagaimana cara untuk menambahkan halaman output atau konten? Caranya, kita tinggal pilih saja. Misalnya, kita butuh halaman, daftar halaman, lalu kita pilih WPP, dan kita pilih. Story saya bikin nama list story, kita simpan. Nah, kita lihat. nah ini akan tampil otomatis bagaimana cara menggunakan custom code untuk menggunakan custom code cukup mengganti tipe generator menjadi custom code dan copy to custom code di off kan Kemudian, klik "Save Change". Nah, setelah itu, Anda dapat memodifikasi kode sesuai dengan keinginan. Terima kasih.